yang sudah tentunya mensubscribe yang sudah mendukung channel ini bagaimana ucapkan terima kasih banyak persahabat ya semoga kalian semua selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, amin untuk tentunya kabar malam hari ini persahabat ya kita awali dengan kabar spesial karena vlog terbaru sudah di-up kembali di channel youtube Youtubenya Leslar Entertainment Sebelumnya mendadak di take down nih persahabat ya Vlog spesial lebaran di Cianjur Kali ini kembali sudah disuguhkan Sudah di off Ini persahabat ya kejutan spesial bahagia untuk warga gonohayu Sama-sama yang belum nonton Saksikan langsung ke channel youtube Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia sudah kita tentunya dapatkan dari Bunda Lesti dan Papa Bila Masya Allah banget ya Doakan yang terbaik Semoga rumah tangga Leslar ini selalu langgeng Bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya persahabat kembali Warga Konoha diingatkan Mengoleh akun indosiar mengenai acara Dangdut Akademi 5 Karena ini spesial banget di persahabat ya Di acara Dangdut Akademi 5 juri yang akan dihadirkan adalah Bundel Gesti Kejora salah satunya persahabat Ini kesayangan kita semuanya. Dan jangan lupa mulai tanggal 6 Juni itu akan dimulai acara Dangdut Academy 5 disiarkan secara langsung di Indosiar. Kita simak di kalimat info caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat dangdut kamu dan jadilah bintang selanjutnya di Dangdut Akademi 5. Nantikan The Akademi 5 dengan deretan juri-juri yang luar biasa. Mulai Senin, 6 Juni setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Jangan lupa persahabat ya, 6 Juni tayang setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dicatat. Tanggal, hari, dan jamnya biar gak kelewat, biar gak ketinggalan. Untuk menyaksikan idola kesayangan kita, Bunda Lesti, yang akan siap tampil di acara dangdut Akademi 5. Selanjutnya, para sahabat, itu juga disuguhkan vitamin bahagia di malam minggu, masya Allah, masih di momen spesial. Papa Bilar Bunda Lesti berkunjung, silaturahmi ke saudara-saudara di Cianjur. Papa Bilar lagi dada dadah dengan fans persahabati atau saudara yang di Cianjur Masya Allah banget ya bahagia sekali Melihatnya mudah-mudahan Silaturahmi tetap terjaga dengan baik ya Bunda Lesti Bapak Bilar Dan keluarga besar Selanjutnya kita lihat juga nih momen spesial Yang kita dapatkan Langsung dari lokasi di Cianjur Pasti bahagia banget ya Fans atau saudara Yang Sudah berfoto langsung dengan Bunda Lesti dan Papa Bilar Aduh terlalu sesuatu emak Malesler Pastinya iri banget ya Melihat postingan momen spesial ini Karena Bumi Min tahu banget Warga Konoha pengen sekali Foto secara langsung Bareng dengan Bunda Lesti dan Papa Bilar Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan kita semua selalu berikan Kesehatan dan Kebahagiaan, amin Berikutnya para sahabat Kita simak juga ini ada spesial banget ya Aduh, BBL selalu menjadi pusat perhatian Selalu menjadi primadonanya Bintang utama segala bintang nih pokoknya Untuk Abang Fatih, bersahabat ya Masya Allah Kita simak tuh di postingan BBL sampai nyumpet, sampai ngumpet tuh bersahabat ya Sampai sih. Aduh, harus sabar nih Abang Fatih masih baik saja Sudah jadi artis nih bersahabat ya sudah menjadi bintang pokoknya, tuh. Banyak sekali yang ingin berfoto dengan Abang Fatih. Aduh, masya Allah, banget pokoknya kita bahagia karena di malam minggu ini vitamin luber kita dapatkan langsung dari Cianjur momen ini pun di repost oleh aku leslar, dan Skarsik, ada kalimat caption juga yang dituliskan mohon bersabar, abang abang harus mempersiapkan diri sejak dini jadi idola sejuta umat masya Allah pokoknya bangga sekali dan bahagia sekali komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat leslar yakni dari akun sasire 1 mengatakan abang jadi bintangnya tuh bersahabatnya langsung jadi bintangnya pokoknya abang fatih ada juga komentar lain diberikan dari akun m.argang108 mengatakan, masya Allah pengen banget ke situ biar ketemu panda sama abang tapi nggak bisa katanya persahabatnya harap sabar ya. <segur> Semoga bisa ketemu langsung dengan idola kesayangan kita. Dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu kejutan spesial terbaru dan vitamin bahagia.